Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah Muhammad Alaihi Wasallam Pernah menubuatkan tentang lima fase akhir zaman Masa kenabian itu ada di tengah-tengah kalian Adanya atas kehendak Allah Kemudian Allah mengangkatnya apabila dia menghendaki untuk mengangkatnya Selanjutnya adalah masa khilafah Yang mengikuti jejak kenabian Adanya atas kehendak Allah Kemudian Allah mengangkatnya. Apabila dia menghendaki untuk mengangkatnya, selanjutnya masa kerajaannya menggigit, adanya atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya. Apabila dia menghendaki untuk mengangkatnya, setelah itu masa kerajaannya menyombong, adanya atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya. Apabila dia menghendaki untuk mengangkatnya, selanjutnya adalah masa khilafah yang mengikuti jejak kenabian. Kemudian beliau diam Sadarkah para pemirsa semua Bahwa video ini dibuat Saat sedang berada di fase keempat Nabi menyebutnya dengan masa Mulkan Jabarian Artinya era kerajaan-kerajaan yang angkuh Western Civilization Era Zaman modern yang kebarat-baratan Seiran Hussein Menjelaskan bahwa ini adalah tanda matahari terbit dari barat. Beliau menandai awal fase ini dengan kejadian awal dibentuknya pergerakan Zionis. Sebelum kita mulai timeline fase keempat akhir zaman, kita intro dulu ya. Kapan jenazah Ramses II ditemukan? Yups, jasad Fir'aun yang mengejar-ngejar Nabi Musa dan umatnya ini Ditemukan pada tahun 1898 di Laut Merah Di sebuah tempat yang bernama Jabalian Seiring dengan ditemukannya jasad Fir'aun tersebut Organisasi pergerakan Zionis juga berdiri pada tahun yang sama Jadi, tidak ada yang kebetulan di dunia ini Semua sudah diatur oleh Allah Semua kejadian dan peristiwa akan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berpikir tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Memang Al-Quran telah memperingatkan bahwa siapapun yang bergabung dan terlibat kerjasama dengan Zionis, maka semua akan sia-sia. Termasuk rencana mendirikan kembali negara Israel sebagai negara superpower pengganti Amerika. Allah lah yang maha membuat makar. Oke, berikut urutan makar Yakjus makjus dari tahun ke tahun. 1896. Pertemuan pertama pembahasan pendirian organisasi Zionis. 1897. Zionis berdiri secara resmi. 1914 sampai 1918. Perang Dunia Pertama diciptakan agar Inggris bisa menguasai Baitul Maqdis. 1917. Selanjutnya Zionis menciptakan Revolusi Bolsheviks. Merusak dinasti Kristen Ortodoks menjadi kerajaan komunis. 1918, kerajaan Sultan Rusia yang setia pada Ortodoks diturunkan. Raja Sar Nicholas II dibunuh. 1920, elit politikus sekutu mendirikan Liga Bangsa-Bangsa. Inggris dan Amerika bersandiwara ingin mencegah perang yang sebenarnya ciptaan mereka sendiri. 1922, Uni Soviet berhasil terbentuk. Kristen Ortodoks semakin tenggelam. 1923, Kesultanan Ottoman dimusnahkan oleh kaki tangan Zionis Kemal Ataturk. 1939 sampai 1945, Perang Dunia Kedua diciptakan. Lewat Nazi, Zionis juga menggenosida bangsa Yahudi yang menolak pindah ke Jerusalem. Jadi, nggak semua orang Yahudi mau ke Yerusalem membentuk Zionis. Nggak semua, wak. Selama Perang Dunia II, Zionis juga mulai meluaskan pengaruhnya ke benua Arab. 1932, Zionis sebelumnya mempengaruhi Saudi untuk berkhianat kepada Usmania dan berhasil mendirikan kerajaan Saudi Arabia. Zionis menanamkan bibit-bibit nasionalisme, demokrasi. Di setiap negara jajahannya termasuk Indonesia Tak ada yang kebetulan ketika Kongres Pemuda yang awalnya diadakan di gedung Zionis Lahirlah Sumpah Pemuda Lahirlah Nasionalisme Setelah cukup puas mengeruh alam Berhasil membuat nasionalisme Zionis berpura-pura mundur dari negara jajahannya Negara-negara jajahan dibiarkan mengibarkan bendera Indonesia tanah airku Menyangka bahwa mereka benar-benar merdeka 1944 World Bank Group didirikan Penjajahan tak lagi secara fisik Mereka sekarang menjajah dunia secara ekonomi Lewat sistem moneter 1945 Ketika itu Dunia sudah mulai dipetakan dan diwilayahkan berbasis negara dan bangsa, berbentuk negara sekuler, berbentuk republik dengan sistem demokrasi. 1944, Britain Woods dan International Bank for Reconstruction and Development didirikan. 1945, International Monetary Fund berdiri dan koin dinar dan dirham diharamkan. Lihat saja aturan IMF. 1945, PBB resmi dibentuk, bermarkas di Amerika, yang katanya mendamaikan dunia. Benarkah? Lalu bagaimana nasib Palestina berikutnya? 1948, Nakba, pengusiran rakyat Palestina dan etnis Yahudi yang dulunya tercerai berai di berbagai belahan dunia, melakukan hijrah besar-besaran ke Tanah Suci, Jerusalem 1949 Zionis Israel Diakui PBB sebagai sebuah negara Dan bangsa 1950 Zionis Israel mengakui Jerusalem Sebagai ibu negara Palestina 1955 Zionis Israel menuntut Hak Laut Galilei Dan menyerang rakyat Palestina Mungkin inilah kenapa Laut La Galilei uh, Semakin menyusut Disedotin terus Tanda-tanda kemunculan dajjal 1965 Charles de Gaulle Menolak status US Dollar Dan berusaha mengembalikan status emas Sebagai mata uang dunia Tapi sayang 1969 Charles de Gaulle Presiden Perancis saat itu Digulingkan oleh Zionis Israel 1971 petrodolar diwujudkan setelah Zionis mempengaruhi Raja Faisal Arab Saudi melalui konflik internal dalam bangsanya. 1971, USD menjadi mata uang dunia utama yang berbasis minyak, bukan berbasis emas lagi. Dari sinilah cikal bakal perang yang memperabutkan emas hitam di sekitar Efrat yang pernah dinubuatkan Nabi. 1975, Raja Faisal dibunuh oleh CIA karena menyatakan kalau dunia ditipu oleh Zionis. 1985. Sebagian rakyat Zionis Israel ditempatkan di Sudan. 1991. USSR musnah. Konflik di Cachen merupakan jajahan Zionis Georgia. Rusia kembali menjadi negara Kristen Ortodoks. 1994. Zionis yang sudah menguasai moneter mengendalikan sebagian mata uang dunia dan menciptakan inflasi. 1997, sebagian besar mata uang fiat di dunia jatuh. 1998, Indonesia sang macan Aceh juga mengalami krisis moneter. <tuh> Benarkah NKRI merdeka? 2000 mulai dirilis film pertama bertema pandemi dan kehancuran dunia akibat wabah. Bada! Ba 2001, Zionis mulai berani menantang agama Islam. Mulai dari rancangan Zionis Nyato Mossad 1911. Penyerangan Irak, penggulingan negara-negara Islam penentang Zionis. Seperti pembunuhan Saddam Hussein menciptakan konflik Syiah versus Sunni Tiba-tiba muncul istilah perpecahan Islam Mulai dari istilah Khawarij, Sufyani, Takfiri, Salafi, Wahabi, Najdi, dan lain-lain secara nyata 2001, Rusia ingin melawan sistem moneter Zionis Dan mendirikan organisasi perdagangan berbasis emas Perak dan komoditi lain bernama BRIC pada tahun 2010, BRIC menjadi BRICS. Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Lanjutan perang minyak, Mas hitam. 2001, pasukan Bani Israel Islam. Silsilah mereka dari Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Harun alaihissalam diburu, dibunuh, dan dihapuskan di. Afghanistan, Pakistan, Iran, Tajikistan, Kashmir, Turkmenistan, Uzbekistan 2003, Saddam Hussein dibunuh Panji hitam palsu direkayasa dari bentuk dan pergerakannya 2004, percobaan mini nuklir diledakkan di Laut Hindi 2007, Benazir Buto dibunuh CIA Pemberitaan Osama bin Laden yang mati akibat sindrom Marfan pada November 2001. 2008, Rusia sadar telah terfitnah dan membom Georgia habis-habisan setelah terbukti sebagai pencetus konflik Cechan-Rusia. Islam versus Orthodox Christianity Church. 2009, konflik sektarian dan agama Islam di Syria. Irak, Tunis, Libya, Pakistan, Myanmar, Sri Lanka, dan sebagainya. 2011, konflik secara drastis di Ukraina akibat sambungan kontrak tentara laut Rusia. 2011, Sudan Selatan resmi dimiliki oleh Zionis Israel. 2011, Muammar Gaddafi, pencetus mata uang baru di Afrika, terbunuh oleh April oleh operasi CIA Perancis Sekarang Libya berhasil berada di bawah naungan Zionis Israel Itulah, jika ada pemimpin Islam yang menentang Zionis Pasti akan dipitnah diktator, pemilik nuklir Sehingga negaranya akan mengalami intervensi militer oleh sekutu Mungkin inilah sebabnya Mengapa sikap dunia Arab semakin melunak terhadap Israel Sejak kematian Saddam Hussein dan Muammar Haddafi 2011 teknologi HAARP diaktifkan di seluruh dunia secara sinkronis 2012 setelah berhasil di Irak, Selanjutnya propaganda Zionis mengadu domba syiah versus Sunni. Media-media Zionis memfitnah Basar al-Assad diktator Karena Assad selalu menentang Zionis 2012 sampai sekarang Surya terus mengalami intervensi militer oleh Zionis Amerika dan sekutunya. Namun selalu gagal, karena Surya selalu dibantu Rusia dan Iran. 2013, Kudeta Al-Sisi di Mesir terhadap Presiden Muhammad Mursi. 2013, Saya Imran Hussein ke Moskow, Rusia bertemu Muka bersilaturahmi bersama Russian Orthodox Christianity. 2014, Ukraina di bawah naungan Zionis selepas revolusi politik. Namun, wilayah Crimea resmi kembali berada di bawah naungan Rusia. 2014, Russian Orthodox Christianity secara resmi menyatakan dunia akan dipimpin oleh Islam. Dan mereka akan bersama Islam mewujudkannya. Insya Allah. 2014, adanya kemungkinan besar bencana MH370, MH117. Dan QJ8501 juga di fitnah... ...yang merupakan propaganda Zionis terhadap Malaysia dan Indonesia. 2015... ...hingga sekarang Rusia resmi membantu secara militer dan kemanusiaan di Suriah 2016... ...intervensi militer Amerika. Gagalnya usaha Fetullah Gulen mengkudeta Erdogan di Turki. 2017... Donald Trump, resmikan Jerusalem adalah ibu kota Israel. 2018, inflasi berlanjut krisis moneter. Krisis moneter sengaja diciptakan setiap 10 tahun sekali. 2018, perempuan Arab Saudi boleh mengemudi sendiri, tanpa harus bersama mahramnya. 2019, upaya kudeta Antek Jonis Amerika Juan Gaido untuk menghalangi kerja sama minyak Iran dan Venezuela. 2020, ilmuwan dunia merilis jam kiamat 100 detik lagi. Potensi perang nuklir semakin membahayakan. 2020, COVID-19 membuktikan pandemi kurun waktu 100 tahun sekali berlanjut. Mulai dari wabah pes tahun 1720, Kolera tahun 1820 Wabah flu Spanyol tahun 1920 Semoga siklus 100 tahunan wabah infeksi penyakit ini tidak terjadi lagi Amin ya robbal alamin 2020 Museum Ayasofya kembali diresmikan menjadi masjid oleh Erdogan Hah, <tuh> Capek ya Dari tadi kita sudah tahu Sepak terjang yakjus makjus dari tahun ke tahun Sekarang pertanyaannya Siapa ya jus Ma'jus? Menurut Imran Hussein, mereka adalah Yahudi Eropa. Itulah mengapa Ya'jus Ma'jus tidak bisa dikalahkan, bahkan oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi. Karena mereka selalu menjadi dalang di belakang layar mengendalikan dunia. Hanya Allah lah yang bisa memusnahkan Ya'jus Ma'jus dan pengikutnya. Wallahu alam bisawab.